Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Selamat datang di step by step Hanya di Spensa TV Baik teman-teman Kali ini Kita akan menjelaskan Bagaimana cara mengupload Tugas di Spensa e -Class. Namun sebelumnya akan bagi yang baru bergabung Jangan lupa klik subscribe Baik, kita langsung saja bukan Roy kita Kita akan mengerjakan tugas Dispensa E-Class Kita buka Google Chrome kita Kita tuliskan alamat e Negeri 1 Pada Herang Oke okay nah sini siapkan username yang sudah diberikan oleh pihak sekolah untuk kita bisa masuk di spensa e-class saya akan menggunakan uh, akun ini teman-teman Oke 123 nisnya sama satu passwordnya sama nis username nya sama nis Oke kita pilih usernya sebagai siswa kita login dulu teman-teman Oke berhasil kita lihat <tuh> Apakah ada tugas yang diberikan oleh guru? Kita bisa melihatnya dengan mengklik tombol tanda pagar 3 Kita langsung saja ke menu tugas Oke, Ini ada beberapa tugas yang diberikan oleh guru pengajar kita di kelas ini Oke, Saya akan mengerjakan tugas MPLS yang diberikan oleh Pak Roni Herdiana Oke, Ini statusnya masih belum dikerjakan ya teman-teman kita lihat batas pengirim pengumpulan tugasnya itu tanggal 19 Juli tahun 2020 Berarti sisa waktunya masih empat hari lagi lah ya teman-teman masih kita bisa kerjakan Oke kita bisa mendownload tugasnya terlebih dahulu atau kita bisa langsung mengerjakan Kita klik kita klik langsung kerjakan saja ya Oke nah di sini ada jenis tugasnya, tugas individu berarti kita harus mengerjakan secara individu Judul tugasnya tugas materi wawasan wiyata mandala. Nah di sini ada instruksi tugas ya teman-teman. Instruksinya yaitu adalah simak video berikut ini. Berarti kita harus menyimak video ini sampai dengan selesai. Barangkali ada informasi yang disampaikan melalui video-video ini ya teman-teman. Oke kemudian di bawahnya juga ada tuliskan alasan kamu mengapa ingin sekolah di SMP negeri satu Padaherang. Yang kedua, apa harapan kamu setelah diterima di sekolah ini? Oke, baik. Cara mengerjakan tugasnya, berarti kita harus menuliskan alasan-alasan kita dan harapan-harapan kita dalam bentuk file dokumen Microsoft Word. Ya, teman-teman. Nah, bagi kamu yang sudah punya Microsoft Word, berarti kamu tinggal menyiapkan dan menuliskan filenya di Microsoft Word. Nah, bagi yang belum punya, kita akan mendownload terlebih dahulu aplikasi Microsoft Word ya kita cari di Google Play Store kita bisa mengetikkan uh, kata kunci Word nah, kita coba ya kata kunci Word nah di sini ada beberapa pilihan Microsoft Word nah kalian install aplikasi Microsoft Word Write and Edit yang ini ya teman-teman ya nah Oke selanjutnya klik install ya, Kita tunggu penginstalasiannya Sampai dengan selesai Ini ukuran filenya 72,44 MB Dan pastikan ruang untuk penginstalasian Microsoft Word di Android kamu itu bisa uh, memungkinkan untuk diinstal aplikasi Microsoft Word ini ya teman-teman kita tunggu penginsalasiannya sampai dengan selesai kita tunggu nah sudah selesai teman-teman penginstalasian Microsoft Word di Android kita lalu kita klik saja open klik open untuk membuka aplikasi Microsoft Word untuk kita gunakan untuk menuliskan jawaban yang diberikan pada tugas yang ada di spensa e class. Sedengat sabar nih untuk mengerjakan tugasnya yang diberikan. Oke, okay, kalau ada peringatan seperti ini kita klik saja skip for now. Nah, oke okay, akan terbuka tampilan seperti ini. Nah, kita langsung saja ya teman-teman di atas ada tombol plus. Kita klik saja tombol plus. Nah, disini sini create in kita buat file baru kita pilih blank dokumen atau dokumen kosong nah dokumen kosong ini belum ada tulisan apa apa ya teman-teman nah untuk mengerjakan tugasnya kita tulisnya di sini ingat ya teman -teman. menulisnya di sini di Microsoft Word oke tadi pertanyaannya kita buka di e-class untuk memudahkan kita dalam menjawab kita copy saja dengan cara tahan e, klik yang agak lama kita pilih seleksi mana soalnya sampai yang mana yang luar. berarti klik kita setelah selesai muncul tulisan copy kita klik copy kemudian kita pindah lagi ke Microsoft Word ya kita pastikan di sini nah, pertanyaannya kita pastikan di sini yang pertama pertanyaannya Tuliskan alasan kamu mengapa ingin sekolah di SMP Negeri 1 Pada Herang. Nah, mengapa? Apa alasan kamu ingin sekolah di SMP Negeri 1 Pada Herang? Nah, karena misalnya nih ya, jawaban saya karena Nah, selesai jawaban soalnya. Jawaban tugasnya sudah kita ketik di Microsoft Word Dan jangan lupa nih teman-teman untuk me menandakan bahwa ini adalah tugas yang dikerjakan oleh kita Kita berikan identitas nama di file ini Misalnya namanya adalah Ujang Kemudian jangan lupa kelas kamu kelas apa Kelas misalnya kelasnya kelas 7A Nah, selesai teman-teman, kita tinggal men-save atau menyimpan file ini dan kita beri nama supaya kita tidak bingung nanti untuk e, mencari nama filenya. Caranya tekan tombol e, titik tiga di atas. Nah di sini ada save, ada save S. Nah kalian pilih save S, kemudian kamu pilih di mana akan menyimpan file kamu, misalnya saya akan menyimpan filenya di this device di perangkat ini, kemudian saya akan menyimpannya di dokumen. Nah, sebelum kita klik simpan atau kita klik save, kita namai dulu nih namanya untuk file kita apa supaya nanti kita tidak kebingungan dalam mencari. Misalnya namanya tugas A Oni. 1 ingat ya tugas Pak Roni satu jangan lupa setelah selesai menamainya kita klik save Nah sudah selesai tugas kamu sudah selesai diketik di Microsoft Word langkah selanjutnya kamu buka lagi spensa e-class nya nah, kemudian kita pilih file yang sudah kita buat tadi dengan cara mengklik tombol choose file atau pilih file Lalu kita cari di mana tadi kita menyimpan file tersebut. Tadi kita menyimpan di folder dokumen. Kita cari folder dokumennya ada di mana, teman-teman. Dokumen ini ketemu oke. Tadi nama filenya adalah tugas Pak Roni satu ini ya. Tugas Pak Roni satu ini ada ketemu nih. Kita klik dan kita klik oke. OK. Subjek tugas kalian bisa tuliskan tugas judul tugasnya apa ya tugas Pak Roni satu. Nah selesai. Jangan lupa untuk memberitahukan bahwa kita sudah mengerjakan tugas kita klik tanda selesai di sini dengan men-tap atau menyentuh nah, akan berubah menjadi e, tanda hijau seperti itu ya selesai. Selesai kita selanjutnya klik upload. Nah sukses teman-teman. Kita sudah mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Roni. Maka statusnya akan berubah dari tadi belum dikerjakan sekarang berubah menjadi sudah dikerjakan. Berarti tugas kita sudah selesai dan sudah sampai ke guru mata pelajaran kita. Nah, jenis tugasnya yang bisa diupload adalah Ingat ya teman-teman, satu file yang bisa diupload adalah File dengan ekstensi doc Atau yang dibuat melalui Microsoft Word Yang kedua, Excel Microsoft Excel Atau bentuknya PDF Atau bentuknya PowerPoint Ya, ingat-ingat teman-teman ya File yang bisa kita upload adalah Satu, Microsoft Word Microsoft Excel PDF dan Microsoft Power PowerPoint. No Baik, sekian dulu tutorial kita di step by step Paint TV. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, selamat bekerja, selamat mengerjakan tugas dan tetap jaga kesehatan. Semoga kita berada di lingkungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, comment dan share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya teman-teman Jangan lupa juga bunyikan loncengnya Biar kalian bisa Mendapatkan info-info terbaru Video-video terbaru dari kami Salam Spencer TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh